sekali ya semua talenta talenta dari anak-anak GBKP Bekasi. Jadi iya, orang tua kita sampai hampir mau surat di tengah acara tadi. Betul. Tapi sekali lagi kami ingatkan ya, selama peserta sedang melakukan tariannya, mohon untuk peserta maupun untuk uh, pendamping untuk tidak membuat suara ya, sehingga tidak mengganggu penilaian dari juri kita. Kami juga mau mengingatkan kepada orang tua kami bagi yang ingin ikut berkontribusi dalam prakerjaan dan juga kerja Rani bisa melalui Rani teksnya sudah ada di layar kaca ataupun juga langsung uh, mendatangi panitia. Baik, ini kami persilakan juga sebelum memanggil peserta selanjutnya untuk peserta nomor 9 untuk bersiap di ruang konsistori. Kayaknya udah ada yang gak sabar buat nampil nih Kak. aku lihat-lihat tuh udah ready dia. Iya betul, jadi Dewa Juri yang terhormat kami panggilkan peserta nomor urut We'll okay. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita tadi, Kak. Wah luar biasa sekali ya, tadi ada yang bawa parang loh. Iya makanya tadi keren banget mereka.